Hello guys welcome so to my channel babo Oke okay Guys jadi hari ini uh, kita bakal bersambung bermain lagi Esmeralda like Sto jadi di sini uh, bisa lihat aku udah punya seekor anjing yang saya adopt the Owens Oke okay? jadi sini bakal aku sharing juga uh, mod yang keren banget uh, jadi di sini bakal aku sharing mod yang ini guys Enttap ini guys, ini modnya oke okay. jadi uh, ini adalah uh, tempat uh, anjing tidur dan disini uh, bakal aku sharing mod yang satu lagi, yang little sam itu bisa mengambil air kita bisa memberikan anjing kita minuman gitu guys ini air Call pet to drink Nah ini Oke okay, jadi ini Dan ini kita bisa memberi makan Jadi ini keren banget guys uh, beneran keren banget By the way mana si Owens? Si Duck Oopla. Come on Duck Kita makan dulu Roll sini loose gear, ga? Kamu pasti udah lapar dan ini ya Mana? Udah tetap belum sih? Duck Oh, Dek. Eh, mana, Dek? Oh, dia datang, Guys. Mana sih, Dek? Oke, okay, dia datang makan, Guys. Ya, makan dulu ya. Dan ini ada airnya, nanti dia minum air. Oke, okay, by the way, oops, wait. Ini ada <laughs> karena lagi sal juga, Guys. Jadi, aku lupa tambahin lagi. Di um, bagian sini, dan di sini lagi musim salju, jadi kita bikin nuansanya merek dengan ini, guys. Salju jadi merek dengan Christmas gitu, guys. <laughs> Oke, okay, jadi bakal aku kasih liatin di, um, di atas. Jadi di sini banyak perubahan dari rumah-rumah yang saya bangun ini, guys. Ya, jadi di sini kita bisa lihat. Uh, perubahan dari uh, rumah yang saya bangun ada tambahan gitu guys jadi <laughs> ini sempatnya kemarin uh, CSN Lada udah mendapatkan beberapa uh, penghasilan gitu guys jadi di sini kita bakal nambahin lagi uh, ini guys uh, kita nambahin lagi tempat untuk uh, Pet kita uh, anjing kita jadi di sini ya. Uh, kita bakal masuk. By the way, modnya nanti bakal aku sharing di deskripsinya, guys. Ya, oke, okay, jadi ini, guys, ini yang tambahannya. Wow, eh, <laughs> di sini uh, tempat ruang makan. Jadi, dia udah nggak perlu makan lagi di daerah situ, guys. Oke, okay, tapi kayaknya di sini pasti ada. Bau-nya gitu, guys. Ternyata dia sudah sering biasa. makannya di sana oke, okay, dan di sini ada Christmas tree. Nah, nanti kita bakal suruh dia dekorasi Christmas tree-nya. Wow, dan di sini khusus untuk ini, guys, untuk TV, tapi belum punya TV ya, <laughs> karena penghasilannya masih belum itu. Dan by the way, di atas juga ada tambahan baru. Oke, okay guys, jadi ini, guys. Dadah, kita punya ini, guys. Bang, bad guys ini. Uh, by the way, gini guys, karena Esmeralda ini sering merasa kesepian, dan jadi aku pengen cari seorang roommate. Sebagian kita dapat lagi, mod yang satu dari Little Sam As to be roommate, disini roommatenya kalau nggak salah kita bisa sewain. Aduh, ini lupa kasih ngecat. <laughs> Ya ampun, kenapa sih? Jadi ini dekorasinya simpel-simpel banget untuk roommate kita nanti Jadi ya pastinya SM Rada masih te tetap tidur di tempat tidur ini Jadi ini perubahan dari uh, sebelumnya guys ya Oke okay, jadi bisa lihat ini guys uh, Jadi kitchennya tetap begitu Nggak uh, ada perubahan-perubahan apa Dan ini uh, saya ganti ke ini bathtub karena ini guys, karena anjing saya harus dimandiin gitu guys oke, okay? anjingnya si esmeralda gitu guys oke, okay? jadi ini perubahan rumahnya si esmeralda uh, oke, okay, se sehabis upload videonya oke, okay, jadi sekarang kita balik lagi ke gameplaynya dan uh, ini karena lagi musim hujan, eh hujan lah musim ini guys musim salju guys jadi taman tanaman semua udah ini ada apelnya loh oh my god aku baru lihat ada apelnya wait kenapa make snow gel? aku oh jadi apelnya jatuh kemarin pas ini oke okay, kita, wow apelnya kita bisa bisa makan guys apa saya simpan aja di inventorynya gitu guys ya nanti kita buat makan gitu guys ya yeah, apel kan sehat gitu guys oke okay, kita taruh di apa dijual um, oke okay sih kalau dijual menurutku oke okay, kita jual aja guys <laughs> oke okay. uh, jadi ini bajunya udah kering belum sih Unlock set oke okay. oke okay, jangan tidur lagi esme bangun bangun bangun Oke, okay, jadi sekarang kita eh, sekarang by the way anjingku di mana anjingku oh ngapa oh, kenapa sayang oh dia tidak bisa itu mungkin dia mau mau cari esmeralda guys oke okay, dia mungkin mau cari esmeralda oke okay. oh dia mau pipis guys ya ampun bangun Smith jangan tidur lagi ini dikasih bawa ini dulu bawa bawa anjing kita pipis dulu dia mau pipis guys. Bentar bentar. Tunggu wait. Uh, as to pot go potty ya as go potty Oke okay. mana kamu udah dek ah uh, dia mau pipis ayo cepet oh. Oke okay, jadi dia pipisnya di harusnya di sini ya. Ini ya, ini kan astupotinya di sini kan. Lo kok nggak bisa kok put inventory Kok gimana sih? Ah, no. Apakah? Oh jangan jangan jangan. Mana? Mana kamu sih? <laughs> Oke. Okay. Sayangku, kenapa? What's wrong? Oh, makanannya habis, guys. febol lagi, guys. Ini kelapa, sayang. What's wrong? Kita tanya, kenapa ya? Yeah. Kenapa merah-merah gitu, guys? Apa? Oh, hidrasi, guys. Uh, harus mandiin apa? Kasih minum gitu, guys. Oke, kita simpan dulu bajunya uh. Oke, okay, siap Wah! Lo, what happened with you? Kenapa kamu? Apa dengan dirimu? Ini kan... Ya ampun <tuk> <tuk> <tuk> uh, Aku lagi nggak pingin cuci baju, ini bajunya udah siap Aduh, kenapa sih? Esmeralda, apa karena dia lihat Annie oh, Dek lagi? Aku rasa mungkin Dek mau mandi kali ya. Oke, okay, kita kasih makan dulu guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, Dek, jangan nangis. Kita mandi, kita mandi. Oke, okay, mandiin si Dek sini. Ah, uh, mana Dek gift Dek bas? Oke. Okay. <tip> Dari tadi belum belum bawain dia ke.. ini guys Ya ampun Ada apa sih Ask to poti. Kan tadi udah sih Kiranya.. kirain saya udah.. Uh, mana sih duck? Oh my god duck where are you? Dimana dia? Sayang, dimana kamu? Oh sini guys Ask to go to potty ini bentar aja, ini bentar aja kita ini aja. Guys, dia lagi pengen. Ya, gimana sih dari tadi? Kayaknya udah. sih, kirain aku udah sih, guys. Oke, okay, let's go. Ya. Nah, kamu kemana sayang? Bukan, dia nggak ngerti dia masih kecil jadi kita harus pick up dia dulu guys. Oke, okay, kita pick up dulu si ini. Tak. Ayo pick up dulu guys. Come on, Esmeralda. Cepat dong. Kenapa sih kamu? Ayo. Ya ampun, kenapa bengong gitu kamu sih? Ah. Pick up dulu, pick up dulu, pick up dulu. Aduh, dak Oke, okay. oke, okay, kita udah pickup, kita sini, kita sini, put down here. Oke, okay. mungkin kali ya, aku kurang ngerti juga sih. Uh, mungkin harus dengan cara begini ya. Kenapa dia nggak datang, guys? What? Ya ampun, yang bentuknya udah merah gitu, guys. Ya ampun. Mana sih duck? Oh my God, kenapa sih? What happened? Where is Duck? Ini apinya kenapa dinyalain pas pagi-pagi gitu? Udah Oh my God, aku di mana guys? Sing deh, bentar. Kamu jangan mandi dulu, eh jangan dulu urusin dulu si Dak. mana? Ya, ini kurang ngerti aku sih, kenapa sih? Kamu sini dulu ya, kamu sini dulu. Panggil dulu si duck. Ini Daknya di mana? Kenapa kamu nggak pakai baju? What happened? Ampun, memalukan sekali, guys! Yang aku kayak banget. Oh, ada oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini aku bingung kenapa begitu, guys. Kok kamu jauh ke gitu? ah uh, sayang, sayang sini, sini. Eh, mana kamu udah pipis belum? Aku segopoti. Ah. Oh, hahaha, <laughs> <Floss. laughs> Udah belum sih. Oke, okay, udah ya. Warga. Oh, oke okay, oke, okay. nice nice nice. Udah udah. Oke, okay, saatnya kamu mandi ya, kamu mandi. <laughs> Ah mana sih headracingnya oh, oh my god Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, By the way pickup dulu ini jangan kasih uh, sembarang kita pickup dulu deh ya taruh di sini ya Oke okay, ke Oke okay, cepet dulu Wah, ini taiknya guys. Taiknya bisa jadikan apa tuh pupuk guys. Pupuk. Oh dia lagi. Dia masih lagi ini guys. Dia masih. Asin. Kita simpan nanti kita jadi pupuk aja. Oke. Okay. Tuh oh, sepertinya kita harus <coughs> suruh dia makan ya guys ya. Lapar dia. Kemana sih? What? Apa yang kamu lakukan? Ini kerjaannya belum siap nih. Sidik belum siap urus malah mau main snow fight masuk. What? Kenapa begitu? Oh my god, ada apa dengan kamu? Esmeralda kipas, apa yang kamu lakukan? kasihan anjingku Ah, kenapa sini Kamu ya, uncle. Pintar ya mm. Oke okay, mau dulu Kita mau masak apa ya guys ya uh. What? Oke okay, kita mau masak Langsung aja have dinner Oh udah malam guys Oke okay, kita masak Yang enak-enak gitu guys cuacanya lagi dingin enaknya kita makan noodles aja guys oke okay. Oke, okay, sekarang kenapa dia lagi ngapain Chibi. kan udah mandi <laughs> mandain lagi <laughs> Aku. oh, oh. oh ya Kenapa sayang? Kenapa? Oh, Kenapa lagi? Ntar, Kamu kan udah bisa Pipis di luar Oke okay. Oke okay, sekarang kita masa apa? Hado, masak apa? Aduh udah Masak-masak lah usah nyanyi-nyanyi gitu Ayo ah, cepet Oh, bimpa Aduh, tang, ya. kena tangannya guys. Ini kenapa? Kenapa begitu guys? Oh, kotor guys. Oke okay, guys, kita tunggu dia masak. Oh, Aoi hati-hati ya. Waduh. Oh, waduh kenapa sih? <laughs> hasil ini masakannya kurang bagus karena bumbunya kurang juga guys. Oke, okay. makannya jangan di sini dong. Kenapa sayang? Dia minta apa sih? Dia minta sesuatu, guys. Kamu mau apa? Bentar, what's wrong. Kita tanya dia kenapa. Yang lagi bersihin dulu, snowfall oke. Okay, Biar snowball aja, guys. Apa mau apa dia? Oke, okay, udah dikasih makan. Oke, okay. oke, okay, sudah siap belum cuci piringnya? Ah, dia lagi bikin nih, guys. ye yeah. by the way, bajunya tadi. Ais, ah, kita taruh di hampir By the way, ini banyak betul kerjaannya. Kita bikin dulu snowball, guys. Wow, wow, wah, yeah, wah, wah, wah, dah siap guys. <laughs> Mantap. Wow. <laughs> ini keren banget guys. Yes. Ada snowball, keren banget ya? Yeah. Oke, okay, by the way, ini bajunya, bajunya banyak. bajunya dulu. Ini duck yang kenapa lagi? Sayang ampun, kenapa <laughs> ya? Oke, okay. ya yeah, guys, dia lagi dekorasi. Di Purple, <laughs> yes apa yang dia lakukan? ada suara light three. kok cuman gitu doang ya dekorasinya? oh guys, mana? oke, okay, kita lihat nih li guys, bisa kok dia minum guys? the way dia udah ngantuk dan aku bakal suruh dia tidur Dan Kita bakal sambung lagi di next episode ya guys ya Jadi semoga kalian suka dengan videonya Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Dan and See you on next video Bye-bye